Aku sudah bahagia sekarang Tak perlu kau cemaskan aku lagi Aku sudah ditemukan oleh seseorang Yang seperti doamu dulu sebelum pergi meninggalkanku Yang akan benar-benar menyayangiku Yang akan benar-benar mencintaiku Kini aku telah ditemukannya Seseorang yang mencintai aku Sebesar cintaku kepadamu dulu Atau bahkan lebih Aku sudah bahagia sekarang Tak perlu lagi kau kabarku Salahmu telah kumaafkan Luka olehmu telah tersembuhkan tak perlu lagi merasa bersalah karena meninggalkanku tak perlu lagi kau kasihani keadaanku hujan di kelopak mataku tak lagi memanggil namamu di dalam doaku namamu telah digantikan oleh nama yang lain Aku sudah bahagia sekarang. Terima kasih telah memutuskan untuk pergi. Cara menyakitiku kemarin adalah cara Tuhan mempertemukan aku dengannya hari ini.